Aku tahu, kita loh jalan ini. Ini kayak yang kau takuti. Kau sudah mengalahkannya, bukan? Aku mendengar suara sulit. Seseorang manggilnya pula Ayo. Ini hasil perbuatan ayahmu. Entahlah. Waktu itu aku masih terlalu kecil untuk tahu banyak. Apa kesalahan mereka? Hanya ayahku yang tahu kenapa mereka semua dibunuh. Yangkuat Majaya. Salam hormat. Maaf jika kedatanganku mengganggu. Sudah lama sekali hutan ini tidak dikunjungi oleh manusia, sehingga hutan ini begitu lapar. Jangan buang-buang waktu. Bunuh saja dia sekarang. Kau masih belum bisa melupakan ibumu. Aku tidak bisa melupakan ayahku yang telah membiarkan istrinya ditangkap. Semua ini adalah kesalahanmu. Tidak ada yang bisa mengubah kehendak Dewata. Kenapa aku tidak bunuh saja Dewata yang telah mempermainkan manusia? Anakku, Kau tidak tahu apa yang kau ucapkan. Maaf, bukan maksud aku untuk mencampuri urusan kalian. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di desa kalian. Pekerjaanku adalah menerjemahkan gerak bintang dan juga benda-benda angkasa. Semuanya aku padukan dengan tulisan-tulisan para leluhur. Hingga tiba satu lontar mengenai ramalan. Akan datangnya seorang perempuan pembebas kaumnya kemas semerbang memerdekakan kami Sayangnya Ramalan itu banyak disalah tafsirkan Digunakan untuk banyak kepentingan pribadi Salah satunya disalahartikan oleh istriku Ibuku tidak bersalah Ibuku hanya menganggap Bahwa ramalan itu telah tiba pada Di Dimana perempuan memiliki kesalahan sama dengan laki-laki dalam hal mempelajari ilmu alam, ilmu sila, dan ilmu tata bumi lainnya. Bersama ibu-ibu di desa, kami membentuk perkumpulan kaum ibu. Dan mereka berjasa besar karena telah menemukan sumber alam tak ternilai harganya. Ada kandungan alam di desa ini, yang berguna sebagai sumber tenaga, selain matahari yang kita miliki. Dan sekarang tamak itu dikuasai oleh kekuasaan jahat, yang akhirnya menangkap ibuku juga. Ibumu sudah digantung di pepohonan itu semua salahmu harusnya ramai itu kau pahami sendiri tidak usah dikejar tindak tanduknya mirip ibunya sering meledak-ledak bahkan kadang tidak bijaksana ibu Ibu, aku akan mebebaskanmu dan mengubur kamu dengan layak, apapun resikonya. Uh, uh, uh. Lepaskan! Kita harus kejar Badu. Dia pasti lari ke desa. Perasaanku mengatakan, dia diculik oleh penguasa tambang itu. Tidak mungkin. Dia pasti kembali ke desa. Kau benar-benar sudah tidak peduli dengan keluargamu. Ramalanku. Hanya untuk ramalan-ramalan hidup manusia. Kita tidak mungkin mengubah apa yang sudah ditetapkan Dewata. Aku bukan antipada ramalan. Tetapi manusia harus berjuang dalam hidupnya. Tidak tergantung pada pergerakan bintang-bintang. Kenapa? Apakah ada yang hilang, bapak-bapak? Sudah kuduga, Kamu menggunakan taktik lama Menyerah Lasmini, kau tidak akan dapat meloloskan diri Semua pendekar persilatan sedang mencari Semua pendekar? Apa yang kalian maksud? Bukannya pendekar komersil pencari harta Yang kerjanya memburu orang-orang tidak bersalah, demi uang, dari penguasa lalim Terserah apa katamu, Lasmini?